Cerita tentang nyundatan diurang boga sejarah diurang teaya sunan prabu kian santang anu terletak aya di godog gunung suci garut. Nuka beneran simkuring bah dahol kamarite irek ziarah ka Godong. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuhunken ngariung malam Jum'ah. Anu bertepatan simkuring mereka Garut ziarah. Ya alhamdulillah lu tata di nama berangkat te tadi teh isuk isuk pending jadi Ayeuna Ayeuna berangkat tadi gitu dong jam dua atau setengah tiga terus acara ngariung kayak dilanjut isuk kagarut Garut <tik> kayak sejarah diurang ayat Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satu Kencana putra daripada Pajajaran jadi tik kerajaan pajajaran. Deg nanya kamu haji pendi. ai kerajaan pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. <laughs> Tuh kan? <laughs> Tahu pasar pajajaran? Ya Allah. <laughs> Nembet kula disangkanya nadi ajakku haji Agus haji Sarwapinternatun itu. Diajak mah diajak mah? Jeng lain tu di Isuk-isuk di Magrib di atau jam 12, Kita ilmu bisa gitu ilmu. <laughs> Layalah, para jamaah kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah. Singkat nabayama. Tahun 1315 Masehi. Diangkat. Prabu Kian Santang jadi Panglima Perang. Kulantaran, nyana diangkat jadi Panglima. nyana Neangan musuh. Di Bogor, sahanu jago. Di Jawa Barat, sahanu jago. Di luar Jawa Barat, sahanu jago. Bebe jala, Kabapa Prabu Siliwangi. Abah, kula diangkat jadi jelemak sebagai Panglima Perang. Asalnya datang ke saat iecan nyohka getihkula, hayang nyohka getihkula tunjukkan bejakan sahanupang gagahna, khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapaknya tuh bisa ngajawab, tuh bisa ngajawab. Cek bapana eueuh oh deui nu panggagahna mun mantak diangkat jadi panglima teh saat ieu mah nu panggagahna. Oh Perang jeung sahabat ge moal anu mah. Keur ngobrol gitu jol aki-aki. Cek aki-aki teh ya, ulah gitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul besi hayangnya honu gagas hati panggagah nasa dunia eta ayana di mekah ngarana sahaki ngarana si Dina ali barang ngebejaan ki tulis u haki aki terus bae neangan neangan jalan ke mekah yang ngepang izin si Dina ali padahal padahal si idina ali kapan panggis baut jauh ialah kehebatan Sirina Ali keramallahu wajah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana nyangan jalan nyangan jalan kumaha cara nah yang ke Mekah dipapatkan ilmu nah itu sarua ilmu itu sebab nyana islam jing ilmu sudah dicekel cekal nah eta bacaan lagi Boro-boro orang jin dia dengerti <tuh> <tuh> Eta hebat tak Haji Fendi Numan nyana kukula dianggap bisa bahasa eta Bahasa jin, nyana termasuk minjum latih. <tuh> Akhirnya dibaca Babacahan eta Langsung sehiber Datanglah kajidah Begitu datang ke Jidah, luak -klik, luak -klik, tanyain "Ewe". Begitu tanyain Ewe ke saha, nanya, "Ketiga litip kejauhan ayah aki-aki, Di punya anak, barang di udah, beneran, Kapan aki-aki, tadi ditanya, mirip-mirip jeng anu harita ayah di kerajaan, Aki-aki teh, asasi gak cilik." lah lamun kurang di dalam memerinci si kesiat tapi aki akite karena itu magaga iya mawalah alam tak barang banyak aki hari <tapi> ini negara naon jidah eh jidah ke mekah deket deket kecak aki emang ayah naon yang kampung hijun garan sidin ali beja nak nak bener ceknya bisa melayang kapangit lain bisa doi hayu diantar nah lamun aki diantar pula bunga luar biasa ya ter ayo diantar lompat sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungkat aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawaken kadir pang mawaken cepat lompat Langsung ayah, tongkat dirinya cabut, dicabut terus sekali, terus dua kali, terus penuh kali, terus kayaknya baik. Siap, tongkat ayah-ayah baik, nggak ayah. bisa genggak. Ini papatkan, bahasa cuas-cuas. Nanti tadi <laughs> begitu, dipapatkan ah, diangkat. Masya Allah, lain kaluhur bagi kehendak sekali deh. Angkat, maka papat anu, luar biasa Hai beki kehandap katilu kali geting, bulu -bulu. Si datang, di inyakkan keluar getih sabulu bulu-bulu Hai tidiknya nyana ngulang siaki datang deh jangan ayah tunggernak ayah atau lain diangkat berkehoreng ima tungkan meren jadi kejeroh bisa terbisa angkat dibaki ya, bisa angkat coba aku Aki Bismillahirrahmanirrahim Diangkat Jababari ya, Masya Allah Cekian santang anak kok aneh anak kok aneh Cek aki-aki Ente boga kesulitan naon baik Boga kesulitan naon baik Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Lawang he, Saya dibuka anak sok bacaan Bismillahirrahmanirrahim Mantap, Kak pernah hari tala. dikunci, macam bismillah. Menceng, <laughs> orang oh, Oregon bismillah, Gelenza bismillah, bismillah. namun bismillah, makai sungut doang mah. Atupah malingan ke bisa, atupah malingan bisa. Un. DPR ke bisa, macam bismillah. Atupan wallahualam, gak ditunama. Ya pemerintah ga'irik, Seramah, macam bismillah. Nah, ngan oh inget, nah. Allah eh, tapi bismillah, nih, inget, na. Kemana? mana? Acuk, ih pemerintah jahai Mas Jahai. Dasar pikiranna ka jahai mah. Waduh, dasar pemajikana keur maot geus banget. Ingat teh adinya bae Berarti bener ya mah Tadi di mobil gitu, cenah kira-kira di Cikarang ayat, dua aya mah aya sanudah ekeun. Ya Allah, ya Rabb. Lah bacaan bismillah. Akhirnya nanyakeun manehna Ki. Baca bismillah, eta tak, ayah syarat nih, telah mohon manjur, ayah syarat aku mah, syarat aku dua syahadat. Nah, kita dua kali masa hadat. Nah, kebela kita urusan maca dua kali masa, penting pula kepengilah jeng sini Ali. Hayu, hai yang jeng sini Ali, mahayu, diajak usia akil lempang, lempang, lempang, lempang, lempang, di jalan ayah nunanya, cek nunanya teh. Tuan Ali punya di mana ah kagetnya Tiano dempang deh kayaknya nanya "Si Ali di mana pun bahasa urang hanya bahasa Arab itu anu begit-begit pertanyaan bedi lahatnya asalnya iya Sina Aliya asal iya caget tilu kali aja lama nyasa salaman nya nanya pelukan. akhirnya nanya nanya Kak ka, iya kanu katilu mencegurang mah hari iya emang saham ma. asli iyalah sirina alih masya Allah atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngising -ngisin kula kulabah pahingan itu tungkan kukulan diangkat itu bisa nah, ku anjin mah bisa nah keluarga sekalian bahwa kualah sirina kula ente kan di Indonesia ente kan di indonesia ente kenangan jago dia kayang tarung, ente. Baru-baru tarung yang jelema nak angkat, tunkan dia. Dia kuat ente. Je wali Allah kekasih Allah. Dia kudu gelut, dia dakwah. Dia ngaruh, pang ngaruh, Ente kudu wooh. Baru sudut, baru sudut. Atuh, iya, Maya. iya jadi pendek, muda wak. lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain lain ngayakin lain yakin ngalobaan lain bahkan anak naga erindit <guluh> akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil afal karak bil akwal masya Allah karim kau sekitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jam tadi Cek sendiri, Ali bisa dibikin jampen tadi asal maca dua kali masyarakat. Akhirnya kaulah baca dua kali masyarakat. Sok dibaca Asyadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. beres langsung berangkat ke Indonesia. Hiber terpisah. Lantaran babacaan anak tadi makan babacaan Hindu. Kuari makan gas Islam. Kudanya ada dibaca babacaan babacaan nanano, tadi temanyur akhirnya aja bismillah bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi jangan bisa hiber rada hampang coba bang haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca dua kali tiga kali diberi cara Kusirina Ali hei anjing teh ayu neges Islam deki berkah Indonesia mual bisa maka bahasa jengwirin anusok dipakai ku anjing Bacalah bismillah, jeng. Bacalah iye ye, wali iye nama <gum> bismillah. Na baca sembilan kali ulah nafas tambahan. Baca iye, perem sok berangkat dibaca sesuai jeng perintah Sirina Ali so, Datanglah ke Bogor, tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaulah selama iye te nang tangan sidina Ali gagah teh ternyata lain sembarangan orang yang gagah teh gagah zahiran wa batinan asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna eh, indit Prabu Siliwangi saya indit tetep bae anjeunna kan diangkat dari panglima terus dakwah dakwahnya terus gajakan Islam ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu Hari Anu Islamah biasa nasok di sunatan Nah cepat aku lagi ingat Aku lagi hari takut sedari di sunatan maka hari eh, ente numpah gelandai sunatan Maka di sunatan punya ana eh di sunatan akabe Akabe Seb ente jang pemajikan ana Jeng tunggul tunggul na kabeh ya akabe Didinya langsung nggak goler Baik Baik lah Atuh ya, maka pas di daerah, aduh, di Sunda tanpa teh, ya, teh lemburna karena Islam. Salam Islam, salam. Nah, atau Islam nunggal, Islam nunggal. Nuka belah dina, nuka belah dina dibahasakan ku urang Garut, Mas. Salam nunggal. Tak tadi nama Islam nunggal, Kulan rada hese, Dilempengkan salam nunggal Tidinya sirina Ali, Kamakah dei, hengkapa gejung sirina Ali Lantaran udah sundatan paeh, Bebe nak Tuan Ali, Hampura, Kula diri tunjung datan, kula lema paeh A itu ngapai, paeh, nyunda tanah, Di bea kengkabe, Atu dalele la, Dellehele la, Numan ya bea kengte, Ente atu la kamek maka diberi cara Yundatan Gusidah Ali netelah seperti pengkong-pengkong no barahula. akhirnya langsung berdeka Indonesia. Kujadah di Sundatan simpang Nah inilah sejarah Yundatan di samping Etap Prabu Siliwangi Kaditudei guguru Yundatan oke guguru guguru keislaman untuk keyakinan keyakinan supaya mantap dayi. Nya di itu diganti karena Nuttata dengan Prabu Kian Santang diganti Kusnina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia, mana terus dakwah, nyundatan, dakwah, nyundatan, terus mana handana bebejak abahna Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek Sekali, dua kali, tiga kali Ketika Sunan Rahmat Kaluar Kaluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana Dengan bahasa Manehanana Meminta Kakaruhuna Supaya ye, kerajaan Dirobah menjadi hutan Maka seketika etalah Kuumbung-umbung asub Islam Raja Pajajaran Dirubah Sakicep Menjadi hutan Konon Anu kuadit terkenal Hutan tersebut adalah Nuh ayah di Bogor Nara-nara Nara wajibnya di Nuh di Bogor Nusoka ditukar dari itu Jalung nah. Lohong Nawa nawa nawa nawa nawa Nawa nawa ya ya nawa ya, ya, nawa Nawa nawa Nawa Nawa Wah ayah Nuh di Bogor sok rame Masya Allah Tersyukuh kayak ngak ngak Nah. Ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik sunan rahmat ka. kerajaan berubah seungeusna berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Allah supaya bapakna muncul. Barang muncul, muncul, berubah menjadi mau. Nailah nyana dumade hus gagusya Allah ya Allah ya Rabb y te mau ng lain saya mau mau ng naite abah kula coba supaya bisa kan ngomong gagusya Allah maung ng dibisakan ngomong akhirna walaupun wujud na wujud maung diajakan ku kian santang nungis berubah menjadi sunan rahmat supaya maca dua kalimah syahadat kini nya nyana tetap goda tetap goda diudah diudah ditepak Kusunan rahmat lompat begitu lompat terus diudang lompat lompat lompat ke Garut ke Guha Sancang maka cicinglah di lantaran ayah alamat cek alamat nak <kuh> ulah diudakkan antep anjun anjun bapak bapak dimana mana anjun hayang kapang ihjung bapak coba anjun datang jeng keturunan keturunan anjun datanglah ke sancang maka kuari masih sangar ken emun hayang kapang izin mau datang ke garut ke gua sancang atau leweng sancang menai heseh-heseh timah tujasi-heseh ke rupanya kadang mau kadang-kadang mau nah mau tutul bernya itulah para jawabah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kumullah akhirnya baliklah sunan rahmat Pajajaran jaran nungis berubah menjadi leweng nyana nyoko tanahnya, saya sana nyoko tanah, dikuatin ke peti sekitar segede peti di dibawa kunyana, hasil istikharoh manehanana, iya peti nungis ayat tanahan, bakal jadi ciri di mana peti iye godek, peti iye godeg godek, godek teh oyak oyagan robah, berarti gula cicing didinya, tafakur sampai maut dibawalah ke gunung tasik malaya diteundeun di didinya, selama satu minggu teu robah tegodeg dibawa deui gunung cirebon gunung ciremai dibawa diteundeun di hareup nya na bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae teu robah tegodeg dibawalah ke gunung suci garut diteundeun kagareg sapeting doang ieu geus godeg ha nah, berarti kaula kudu cicing didi dirubah godeg teh menjadi godog kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus banahanana tafakur terus banahanana mujahada di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikeun makomnyana naikeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkan ka ka ahli waris anu sejena manehanna mah hireup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah ri terus di gunung suci datang ka mautna kitu para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan berkelian lah akhirna guru-guru anu bisa nyundatan asli da Sunan Rahmat Terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Bahkan lama disunda, sampai sekaligus ayah babacaan, babacana khusus di Sunan Rohmat, tidak tunai, tidak Ali wajah. Itulah para jamaah kaum Muslimin wal Muslimat rahimakumullah, maka mautlah anjirna di luhur gunung suci. Godog Mutat tadi na Godeg Kemudian asli najana ngaran Prabu Kian Santang Dirobah diganti Khusidina Ali Menjadi Sunan Rahmat Suci Godog Berarti keturunan Pajajaran Nah ialah Anda terus dakwah, dakwah Dakwah Alhamdulillah Jawa Barat khususna Umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupnya sorangan di luhur gunung mantap bersihaya di Cikarangkuari anu Haju hirup sorangan etage buat ulah suksu uzon merenya etage termasuk ayat tetesan gede hutang gitulah <tuh> <tuh> <tuh> para jamaah kaum muslimin wal muslimat terima lantaran baturku lagi kadang-kadang nyeh nyorangan nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh korenganan nanti jauh urusan anak seperti tadi para jamaah kaum <laughs> muslimin wal muslimat rahimahkumullah <laughs> nah sesuai ejeng gitu karena hajat sesuai ejeng maksud jerusli nyundatan silsilah yundatan seperti tadi insyaallah Allah koring malam iya istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabu'na dilengitkan sebab itu mah kehinduan bahula maka dijadikan adalah ngarana sunan sunan itu asli nama Cek Sunan Ampel adalah sungsuunan, Suhunan itu sung pangluhurna namun dibangunan. Nis labun seorang wali kahiji kedua katilu nis jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Gua loba ya di Cikarang Sunan Sunan. Loba Alhamdulillah gue lagi ngadek Karawang Cikarang loba Sunan ya, masya Allah Karim. Alhamdulillah Alamin. Etapa aku dah hubungan anak, e je nugen duit ada di dia sekarang Sunan. Sunan Sunan. <laughs> Sebab penyandar dia tu ayah kali jodoh. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumulloh ila para awliya Allah lemu walisangakus jelas. Cirebon kemudian Baden, ayah hiji nu mencil di dia. Ia adalah Sunan. Gitu, Raden Rahmat. Anu, nyana diangkat jadi panglima 5 13 15 9 13 50 Manehanana naik ke gunung. Namun 15 11 Datang ke 15 150 sebenarnya tahun itu. Bener Hah? 77 57 57 tahun, nyana naik ke gunung. 7 tahun, diluhur gunung, wafat. Insya Allah sekilas di sejarah kewalian ayah lamu diceritakan, gitu guru-guru nak guru-guru nak kabeh tertera ngarang ngaran, ngaran. keluarga anak tertera ngarang ngaran nyana tipe jajaran kamarnya nak kalimat kemudian anak-anak prabu siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya ayah selembaran-selembaran di kitab-kitab anu bisa dijual beli yang menceritakan sejarah tentang asal-usul nyundatan besi Bang Haji Pendi yang disundatan kedua kali Insya Allah di dia besi Ayah Rangda umurna kira-kira 25 tahun bikin gaji Mamin tapi langsung Ayah 80 kawan-kawan <laughs> segitulah kalau kadar artisium nah, maka terakhir, itu, hapoten di nasa kalepatan.